Oke, okay, sudah tampil seperti ini. Nah, di sini sudah tampil. Nah, kalau kalian mempunyai lisensi ya, lisensi ori ya. silahkan isi di sini. Kalau tidak punya ya langsung saja sini. Karena saya tidak punya, saya pilih I don't ini ya, I don't have. Oke, okay, klik sini saja. Nah, ini. Ini Windowsnya terserah ya Setelah pilih kalian ini banyak sekali ya Windowsnya Setelah kalian pilih yang mana Saya biasanya menggunakan ini ya Windows, Windows 10 Home Single okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara setting BIOS Untuk install ulang Windows 10 ya pada sebuah laptop Dell ya Laptop Dell tipenya adalah Inspiron 15 ya uh, Tipenya ada di bawah ya Di bawah tidak perlu kita balik Tadi sudah saya lihat Tipenya adalah Dell Inspiron 15 ya Nih. Ini ada apa namanya Logo AMD sama ini core berapa ini? Core i3 ya. Nah, hmm. ini Dell ini sudah core i3 ya. Hmm. Tipenya ada tipenya Dell Inspiron 15. Ya? oke okay, namun sebelum saya lanjutkan mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar jadi suara-suara mobil dan sepeda motor sangat keras sekali jadi harap dimaklumi oke okay, langsung saja kita lanjutkan ya yang perlu kita siapkan adalah sebuah plastik yang sudah ada Windows 10 nya ini ya ini flashdisk sudah saya siap siapkan yang ada Windows 10 nya mereknya Sandisk ya mereknya Sandisk, plastik saya Terserah mau pakai merek apa saja, yang penting plastis ya. Untuk, nah namun kalau belum mempunyai bootable Windows 10, silahkan cek di kolom deskripsi ya, cara membuat bootable-nya. Dan cara download Windows 10-nya ada di kolom deskripsinya ya, deskripsi video ini ya. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Cara masuk BIOSnya adalah Atau cara setting BIOSnya Kita harus menekan Tombol power ya Kita tekan tombol power Kemudian kita tekan F2 Untuk masuk ke menu BIOS Langsung saja ya Kita tekan tombol power Langsung kita tekan F2 ya Tekan terus ya Tekan terus F2 nya Jangan dilepas Oke tekan terus Nah maka dia akan masuk Di menu BIOS ya nah ini perhatikan ini sini banyak perintah ya sini banyak perintah nah yang kita perlukan adalah cari yang tulisannya boot ya nah ini ini ada tulisannya boot sequence apa namanya sekuensi mungkin gitu ya kira-kira bacanya saya tidak bisa bahasa inggris ya nah itu aja nah ini nanti kita, ini yang terblokat general ya, kita pindah ke menu put sekuensi ya, oke okay. kita turunkan menggunakan ini ya ini, turunkan menggunakan panah bawah e, untuk menaikkan gunakan panah atas dan kiri kanan gunakan panah kiri kanan ya oke, okay, langsung saja kita gunakan panah arah bawah ya Oke, okay, sudah terblok ya. Nih, perhatikan di sebelah kanan ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Langsung otomatis seperti ini ya tampilannya. Nah, ini sudah beceklist langsung ya. Kita tidak menchecklist uh, tidak menceklis, dia otomatis ceklis langsung. Nah, ini di sini ada pilihan apa namanya? Windows boot manager ya. Nah, USB bawahnya, USB Sandisk Nah, ini flashdisk saya, ya. Flashdisk saya ada di nomor dua, ya. Ini nomor satunya, nih, nomor nya. Nah, untuk menaikkan flashdisk kita, untuk ke supaya berada di atas, kita menggunakan ini, ya. Panah ini, ya, panah yang turun ke bawah. Nah, kita gunakan MOSFET, ya. Ya, gunakan ini. Ini kan masih bisa digunakan, ya, kalau dalam Dell ini nah kita tekan saja di ini ya supaya dia naik ke atas nah ya kan benar tidak dia begitu kita klik sini dia naik plastis kita nah kalau sudah settingannya seperti ini maka settingan kita sudah benar ya nah, pokoknya usahakan plastis itu berada di nomor satu nah kalau sudah seperti ini sudah benar ya nah misalnya ya kita mau nurunkan lagi eh, Apa namanya Uh, pilih ininya ya, saya kita tekan ya, kita tes saja kita klik sini apa yang terjadi. Nah, maka kan turun ya. Nah, sekarang nih, boot win windows boot Managernya ada di atas. Nah, kembali kita pilih, pilih pilih yang, seba, yang bawah ya, panah arah bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, settingan kita sudah benar. Sekarang kita perlu klik ini ya untuk memastikan ya apa namanya, untuk memastikan bahwa ini settingan kita sudah tersimpan gitu ya oke, langsung aja kita klik apply ya untuk settingnya ini ya, klik apply nah ini ada tulisannya set Ask custom user setting. Nah, kita ceklis saja. Disuruh save atau tidak atau disimpan atau tidak katanya ya. Kita cek aja kita simpan hasil kita perubahan tadi ya. Perubahan setting yang di sini jadi harus kita simpan supaya tidak kembali lagi ke Windows boot manager tadi ya. Oke, kita klik OK saja. Oke. Sudah ya. Nah, ini sudah tersimpan. <tuh> Sekarang kita tinggal keluar ya, kita keluar, klik next exit ya, nah maka dia akan langsung booting ya, dia akan langsung booting, kita tunggu, dia akan langsung booting ke flash disk ya, nah, karena settingan kita sudah benar tadi ya, hmm, kita tunggu saja, tampilannya seperti ini ya kayak uh, Windows rusak gitu ya tapi memang seperti itu ya nah, kita abaikan saja ya ini yang model seperti ini kita abaikan saja, ini tidak rusak ya memang seperti itu kita tunggu saja nah, oh, ini sudah masuk di plastis ya, nih dia sudah booting ke plastis, nah sekarang tinggal kita next saja ya kita next kita next saja gunakan mostpad ya mostpad kan namanya ya ini ya, apa namanya ini, toppad ya, kalau mostpad ya, toppad untuk, klik snack klik install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 ini Windowsnya terserah ya salah pilih kalian ini banyak sekali ya Windowsnya terserah kalian pilih yang mana saya biasanya menggunakan ini ya Windows, Windows 10 Home single okay. ini kebanyakan yang digunakan untuk laptop sekarang ya oke okay, kita klik saja next tunggu oke okay ada tulisannya Windows saya ya, please update Juni dua ribu Kita cek list saja di sini. Kita, kemudian kita klik next ya. Nah baru kita pilih kostum ini ya yang bawah ya. Nah di sini ada beberapa pilihan ya. Nah ini partisi satu kita format ya, partisi 1 kita format jangan sampai salah ya, partisi satu kita format ya jangan sampai data user kehapus ya, nah ini kemudian partisi 2 kita format nah kalau ini partisi 3 tidak perlu diformat ya Kalaupun mau di juga tidak bisa ya nah ini formatnya tidak hidup ini sudah bawaan dari Windows ya oke langsung kita pilih partisi 4 saja ini partisi 4 ada sistemnya ya sistem Windowsnya berada di partisi partisi 4 ya Windows eh, kalau, kalau sudah jadi Windowsnya itu ini drive C nya ya ini lokal C nya atau partisi C nya ini Berada di Partisi 4 ya Nah ini partisi 5 adalah data use, Eh bukan ya Ini masih roko peri data usernya ada di bawah ya Ini data usernya Ada di bawah nih, nih. Ini 67 ini Data usernya ya Jangan sampai terhapus Oke. Okay. Setelah terpotong ini partisi 4 Baru kita langsung klik Max ya Nah oke okay. proses instalasi sudah berjalan ya. Nah, kita tunggu saja ya ini sampai 100% ya ini mulai dari nol nanti satu terus sampai 1. oh pokoknya ikuti saja langkah-langkah selanjutnya ya. Saya cuman berbagi sampai di sini saja bagaimana cara masuk bios sekaligus e, cara setting biosnya sekaligus cara format untuk instal ulangnya ini. Nah, cuman sampai di sini saja berba saya berbagi semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.